Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar subscriber Pishremansia River nah, Trip malam ini Kita akan coba untuk melihat perangkap pantai lagi teman-teman nah, Seperti biasa ya ditemani oleh sang kameramen juga ya Saya tidak sendirian lagi Oke teman-teman diajak -teman. keseruan saya ya Jangan ada Pishremansia River Pokoknya joss teman-teman Eh Mesir pak kunci sikit tuh pak Ah, udah kunci, teman -teman. Oh, udah kena kunci lho, oh, udah kena kunci lho, Tadi kuncinya longgar begitu. Nah. Nah, aku tak apapun pak Kim, terbang ini. Wah, indraya, pantai memang tidak. Mendusta hasil teman-teman ya. Lumayan hasilnya Semua ikan masuk Terjebak Mantap Mantap Kapar dah pak bun pak Kim, kasih, pak. Satu dan ini kita rilis saja, kenapa tuh pak Kim? Yang kacau-kacau tapi besar ukurannya iya lumayan pak ini dia dirabah-rabah ininya oh, dirabah-rabah mantap <laughs> pak mantap abonnya bonnya <laughs> Ini <tuk> siapa? Wah, siangan. Mau <tuk> mang dia aja sih, pak. Ini teman. Oh, oh, jenggot dia semua, teman. Hmmm. Ush. Allah. Hmm. bapun luangnya kumpul banyak Pak Kim hmm. seluang aja sinyal. seluang Pak ya. mantap Pak ini apa namanya Pak mana itu Pak Kim ini, oh. kumpulannya kayak ini Pak itu bapun semua itu ini <laughs> teman-teman ya Pak hmm. mantap mantap hmm. hmm. <tuk> mantap tau <tuk> <silpa. tuk> Ada dia. Lip dia pak. Mm -hmm. Banyak selong ini pak Kim. Banyak pak lumayan. Panen raya malam ini pak. satu terdampar. Putih, Pak. Hmm. Gak putih. Gak putih, Pak. Hmm. sudah udang Pak, masih banyak Pak. Untuk babon enggak, Oke okay, teman-teman, kita skip dulu ya, untuk sementara ya. Ini kita lagi ngutipkan seluang untuk hasil nanti. Kita lihat semua nanti. Oke okay, pak? Oke okay, pak Sampai diselunyi dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang perangkap di channel Pisserman Seriker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasil teman, -teman malam ini, alhamdulillah sebagai nelayan sudah cukup. Dan lebih dari cukup buat saya. Abon udang kala laba, abon teman-teman. Oh. main semuanya lumayan juga.